Oke, balik lagi sama gua Raffi di channel Rafika Bian. Apa kabar hari ini? Apakah sehat semua? Senang, bahagia. Semoga kalian semua seperti apa yang saya ucapkan ya. Yang lagi sedih semoga menonton video ini terhibur dan semua yang lagi enggak punya duit entah gimana cara dapat duit mungkin ya. <laughs> ya, kita gitu aja dong gua. So, langsung aja kita selesaikan ya gitu. Ya lah, kita mulai aja ya. Tapi sebelum itu jangan lupa template gua apa? Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang. So, jangan lupa juga di-follow akun sosial media gua semuanya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa take in gua video-video lucu, kalian bisa komen-komen di postingan gua. Langsung kita meluncur ke videonya yang pertama. Ini kita reaction video-video konyol di Instagram gue udah ada beberapa bahannya gue udah nyari tadi ngomong bahan deh sobatnya udah kelamaan-kelamaan ayo, ayo ayo ayo oke langsung aja kita meluncur ke videonya ya <laughs> belum apa-apa udah ketawa belum apa-apa udah ketawa kita mulai dari atas sobat dari bawah nih dari bawah dulu kali ya bentar Sun original ini kayaknya orang-orang jepang apa cina gitu ya asia-asia sono udah pokoknya dah kulit-kulit putih mata sipit gitu kayaknya deh Masih ini videonya <San> <San> <San> Hmm uh, bagus bagus bagus bagus bagus bagus Pantas pada ketawa-tawa anjay anjay emang orang-orang Cina Jepang tuh eksperimennya aneh-aneh Mainan-mainan kayak gini lah Apa sih bilangnya? Sex toys Ya ini bisa dibilang sex toys gak sih? Ya mungkin gitu kali ya Bisa dibilang gitu kali ya Emang aneh-aneh tuh ada boneka dijadiin orang buat sex toys Entah Macem-macem dah Alat-alat apalah Dildo gitu-gitu anjing Aneh-aneh anjing Tapi ini kayaknya lucu sih nih Kalau buat dia diain ke orang nih Ada anjing, ada anjing. Kublok banget ya, anjing anjing. Itu enaknya tuh dikadoin, dikasih ke teman kita yang cewek atau sahabat kita yang cewek gitu. Ya buat lucu-lucuan aja sebenarnya, bukan buat aneh-aneh. -ane. Buat bercandaan tapi jangan dipraktekin, tolong jangan, jangan dibelinter. Makuteh. Narkotnya... Kalian pada beli terus kasih ke teman-teman cewek kalian atau pacar kalian Bilangnya gara-gara gua anjing terinspirasi dari gua Gak-gak jangan, gak boleh itu Dosa <laughs> ah, Anjing tapi aneh banget anjing Ada kepikiran orang bikin mainan kayak gini ya terlalu imajinatif gitu pikirannya terlalu liar banget anjing liar parah oke okay, kita next waduh ini lagi sih aneh banget the best place to make friend is the bedroom tempat terbaik mencari teman adalah kamar mandi <lain> Satu hal Yang aneh banget buat gua, Cowok-cewek kamar mandi digabung Itu udah aneh banget Yang kedua Ini kenapa toiletnya kagak di sekat anjing Kagak ada skat ini Gak ada bilik gitu Apakah ini toilet masa depan, anjing? Keanehan ketiga, si cewek gak ada malunya, si cowok aja malu nih. Dia masih tutup-tutupin gitu, takut kelihatan. Ini cewek lu kagak ada malunya, anjing? Malah ngajak kenalan, anjing itu keanehan keempat tuh. PD banget, PD banget. Yang kelima, yang ngerekam cewek, suaranya ketawanya tadi cewek anjing. Kayak temannya si cewek yang ini deh. Tuh. Apa jangan-jangan ini -jangan cewek, cewek cewekan gitu, cewek jadi-jadian ya, nggak tahu juga ya kan. Kita nggak tahu. Atau mungkin sebenarnya dia laki, kita nggak tahu cuma aneh banget walaupun dia laki kenapa Pertanyaannya itu tuh klo klosetnya kagak diskat kagak ada bilik anjing <tuh> gua, gua jadi kebayangin gua ada di situ anjing cuman enaknya kalau kayak gini tuh kalau kita nggak punya rokok boker bisa tuh ada orang lagi kencing bang lu punya rokok nggak bagi dong gua bayarin dah 2.000 sebatang atau bisa ngobrol gitu bisa bisa intens ngobrol lihat-lihatan gitu. <laughs> aneh banget tanying. Ini aneh banget sih. kacau Oke, okay, next. ntar kita pause dulu arah ke kampung dalam. kampuang Udah tahu dong kalau kampung tuh di mana di Sumatera, Sumatera Melayu tuh kayak Padang, Jambi dan sekitar ya. Belagu nan faham se balagu Oh ini namanya Minang musik balagu Minang berarti Padang ya nanfaham se nanfaham se itu yang paham aja kali ya maksudnya Oh anjing tadi gue mikir nih orang kenapa Coba kita kita bedah dulu nih, satu-satu nih. Ini kayaknya di warung-warung mie Aceh karena ciri khas banget nih mejanya bangkunya. Dan yang kedua ini kayaknya acar bawang merah, yang dimana itu hanya ada kadang di mie Aceh atau di tempat lain. Ada nggak ya, tapi kayaknya di... Di mie Aceh doang, kita gitu, ada acar bawang merah sama cabe. Ini dia lagi makan mie Aceh nih, karena gue pecinta mie Aceh ya. Gua suka banget mie Aceh <tik> <tik> <tik> ah. yang kedua, dengerin lagunya nih. Abang udah pompa, pompa lah biar tinggi apanya yang tinggi ya? ternyata wajahnya lu liat lu perhatiin tuh hmm gerak terus hmm, hmm hmm hmm wajahnya tuh bisa yang dimana ciri-ciri tersebut adalah orang-orang yang pakai sabu anjing Kencang banget kayaknya pak anjing udah tua padahal lo. kasihan gitu cuma gak tahu juga nih kadang ada penyakit tuh yang kayak gitu tuh contohnya kayak mata Pedip mulu itu salah satu penyakit juga, nggak semua orang yang kayak gini memakai sabu juga, sehingga juga cuma memang orang-orang yang memakai sabu, ciri-cirinya seperti ini. Jadi, agak rancu sih, harus dicek tes nih. Tolong BNN, BNN Padang, BNN Sumatera, tolong-tolong dicek orang ini. Tolong, <laughs> aduh, ini ada yang aneh lagi nih, komentar ini. Halo, BMKG. Pertanyaan gue, kenapa lu lapornya BMKG? Coba kita cerna kenapa dia lapor BMKG Oh anjing, mukanya longsor <tuk> Apa mukanya gempa anjing, gerak-gerak mulu Aduh anjing, <tuk> lucu banget lagi Aduh, Lucu banget pompa, Aduh, anjing, anjing Nah, kita lihat komentar-komentar ya Kayaknya itu bawang acar deh Yang diambil si bapak itu Iya betul Kayaknya ini bawang acar Iya bawang acar Yang di Mi Aceh Betul sekali mbaknya Jangan bawa-bawa Jangan bawa-bawa Jangan bawa-bawa kali ya Jangan bawa-bawa Nama kampung min Itu cepu namonya Kan ndak Mangga dua Situnya udah ndak usah diekspos mbak Bana Arah Kampung Dalam ya bener sih <laughs> ya udah biarin aja biar ketangkep anjing lu mau emang orang-orang kayak gitu berapa bersekitar lagi beredar di sekitaran kalian takutnya nanti nggak pengaruhin yang lain keluarga kita kena juga kan bahaya bro nah ini benar info Benen cuma kenapa ngeditekt Benen Benen punya punya ini ngasih sih Benen punya apa sih namanya akun Instagram gak sih kayaknya punya deh harusnya atau enggak MC Polri gitu-gitu kan ada tuh kenapa harus BMKG bajingan kenapa harus BMKG wajahnya longsor iya sih longsor wajahnya gempa Iya <tabih> tapi apa harus diteliti oleh BMKG bajingan <tabih> Oke okay, next bentar ini tadi gue udah sempat nonton sih yang ini nih videonya nih Mari nah, kita bedah Kita tonton dulu ya sampai selesai hmm. Kelakuan jomblo Akut ya begitu tuh kayaknya tuh Ini ada cowok ya Udah buka celana tuh Celana panjangnya udah dibuka Tinggal boxer doang celana pendek Dan ini kayaknya setan bro Kenapa gue bilang setan Karena Lihat nih Dia terbang nih Jadi Ada cowok buka celana Lihat-lihat Ada cowok buka celana Tuh deketin punyanya ke setan pertanyaan gue petisnya dia setan apa dia nafsu saya ya, kalau nafsu sama setan ya petisnya setan berarti ya gak masuk logika aja gitu anjing ngapain sih kenapa harus setan anjing terus setan ini kabur takut anjing Mungkin kalau punya lo gede dia gak kabur Kalau punya lo kecil ya dia kabur Ngapain anjing nih bocil Anjing aneh banget loh ada orang nafsu sama setan anjing Petisa setan lo bayangin tuh Anjing gue ngebayangin lagi Ih anjing aneh banget Setannya kabur Ya mungkin karena mau dipukul gitu kali ya. Coba lu elus-elus dulu harus ya. Kepalanya lu elus, lu, lu, lu belai-belai dulu. Abis itu lu cium. Nah. Ikut lu ke surga lu. Gua rasa itu setannya lapor deh ke polisi setan. Wah. Masih di Apa kalau kayak gitu? Saya dilecehkan oleh manusia, anjing, goblok, anjing, dan harusnya ya pertanyaan gue ya, kan? Setan kan sukanya kan yang kayak gitu, kayak gitu ya. Kenapa kagak, kenapa kabur gitu? Kenapa gak dilanjutin kan? Itulah perbuatan-perbuatan setan atau orang-orang sih gitu kan. Setan suka yang dosa-dosa disuka tuh, tapi kenapa yang kayak gini dicabut? terus yang aneh lagi ini yang ngerekam siapa apakah si cowok naruh HP apa ada orang lain lari celana yang diangkat lagi wah tau nih orang mana tapi nih Nggak tahu orang indo apa bukan sih it's real it happen in Indonesia anjing ini ter ini beneran terjadi di indonesia ini di indonesia tapi kayaknya bukan deh nah udahlah daripada pusing mending kita next tebak -tebakan. Tebak -tebakan. nama tebak-tebakan nama-nama anak hayam hayam apaan nih coba kita play nama -nama anak haram. oblok anjing anjing <laughs> salah salah abc lima dasar itu yang beneran. kenapa nama-nama anak haram <tuan dan peningan> anjing banget udah benceng lagi nih suara suara laki semua nih semua pakaiannya ay begini nih anjing udah kayak toko-toko disney anjing anhat titan Anhar Titan, apa dia? Anak haram titipan setan. <laughs> oh, singkatan-singkatan gitu dia mainnya. Anhar Titan, anak haram titipan setan anjing. jalan setan yang tadi itu. Dia mau diperkosa oleh warga bumi. Bajingan. Jam. Jam apa? Anak maksiat. Hm, bagus. Kok, tuh hasil tragedi. <guruh> Ada juga Athena, apa tuh? Anak tanpa direncana, Athena, anak tanpa direncana, anjing goblok. Dapat lu singkatan-singkatan kayak gini, dapat lu dia lu, anjing. Eh, hey, goblok, ih, ih, goblok anjing. Dih, berani lu, dia lu. Gokil, gokil, gokil, gokil. Mari kita lihat apakah orang ini akan hilang? Enggak, <tuh> enggak, enggak, enggak gitu juga kali ya. <tuh> Cuma nama ini tuh, Lord. Anjing ini Lord, bajingan. Luhut. Luhut harus dicabut. Anjing goblok. Anjing iya lagi anjing. Kata ini Luhut lupa harus dicabut. Anjing goblok tuh, lul, anjing. Anjing, anjing. diludilu dilu. anjing Bobo nama Luhut anjing lupa harus dicabut anjing anjing ketawa seneng banget lagi Oyo, apa tuh? Hasil anak dari Oyo. lagi anjing-anjing handoyo anak hasil dari Oyo ayy, tebak, tebak, oh, udah sama, selesai sama, sama... Wah, anjing berani banget nih orang Luhut lu lupa harus dicabut bajingan cucu, oleh Justin Timber Timberlake berlek sih anjing ekstet aneh banget anjing, ini baca nih aneh banget anjing, hahahah, lu hut lupa harus dicabut anjing berani nih orang nih anjing goblok, respect respect respect respect Gokil banget Ini orang-orang yang kayak gini kayak gini nih ya Indonesia tuh, suasananya lagi kayak gimana ge Kalau di Instagram banyak orang kayak gini tuh kayak happy ya, ketawa mulu Yang orang Indonesia tuh udah jago, jago demo, jago kritik, dan jago bercanda itu jangan lupa nih. Ya. Identitas kita nih, ya. jago bercanda karena everyday setiap hari itu selalu ada aja video-video orang-orang konyol kayak tadi tuh wewe setan lah ini nama-nama anak haram lah coba menurut kalian mana nih mana video yang paling wah sih ini sih bang sih pecah videonya yang ini Oh yang ini kayaknya kagak deh bang coba tulis di kolom komentar kalau gue sih tetep ya yang kamar mandi tadi terus yang mau pakai setan sama ini nih pecah anjing mau pakai setan sih kepikiran gitu ada orang kayak gitu anjing aneh banget sih so segitu aja video gue kali ini semoga kalian semua terhibur semoga kalian semua bisa happy senang menonton video ini so jangan lupa di like comment dan subscribe dan di share ke teman teman kalian biar teman teman kalian tahu dan channel gue berkembang